just <laughs> like, around at the hay in the air he start talking at trash because the vibes and the fun all the way to the back <laughs>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 Oke Yang pertama ada info penundaan Big Update OB31 Jadi jadwal update besar atau maintenance OB31 ini Masih banyak yang pada bingung cuy Akan berlangsung kapan nih? Kemarin pihak Garena telah menginfokan bahwa Maintenance akan berlangsung pada tanggal 30 Dan nyatanya kemarin diinfokan lagi Akan berlangsung pada tanggal 1 Desember atau tepatnya hari ini Lalu gua mendapati bahwa di salah satu website resmi Garena Free Fire server luar menginfokan bahwa maintenance akan diundur sampai tanggal 4 Desember. Biasanya untuk masalah maintenance ini tuh kan terjadi di semua server ya kan, mau itu Indo maupun server luar. Terus apakah yang sekarang ini berbeda? Hmm... Um, nggak tahu lah. Tapi semoga saja maintenance kali ini tuh jatuh pada hari ini tanggal 1 Desember ya cuy. Oh, Amin. Karena banyak yang udah nggak sabar buat ngerasain atau bermain game Free Fire yang sudah banyak pembaruan baru dan keren-keren. Yang kedua, ada full tampilan dari set bundle Cold Royal untuk desain tampilannya lumayan keren sih untuk sekelas hadiah gold royal gitu kan yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju dengan aksesoris serba emas seperti kalung dan gelang terus ada skin celana, ada skin sepatu hitam dan skin rambut panjang berwarna hitam serta ditambah dengan aksesoris anting emas btw udah siapin berapa tiket atau gold nih kalian cuy Yang ketiga, ada set bundle baru prinsip Das Arias. Untuk desain tampilannya, simple tapi boleh juga nih buat menambah koleksi default kita, cuy. Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju layaknya ksatria Mesir, gitu. Terus, ada skin celana yang mirip dengan celana dari set bundle spesial event di Wali Versi Cowoknya. Terus ada skin sepatu, skin rambut pendek hitam, dan skin brewok Yang membuat set bundle ini tuh kelihatan lebih macho dan laki <tuk> Dan dikabarkan set bundle ini merupakan set bundle baru pada hadiah penukaran FF token Gimana? Udah siapin berapa FF token nih kalian? Buat borong set bundle keren ini nih Yang keempat, ada info lanjut dari event kolaborasi Free Fire X Money Heist Last Part atau Part 2. Yang pertama, ada skin parasut terbaru. Untuk desain tampilannya, lumayan lah ya buat menambah koleksi skin parasut kita gitu kan. Yang dimana skin ini memiliki warna dasar merah dan ditambah dengan desain logo kepala Money Heist. Dan kemungkinan besar kalian bisa mendapatkan skin parasut ini pada event mission spesial Manihas nantinya dengan gratis. Yang kedua ada skin terbaru dari loot box atau dead box. Untuk desain tampilan dan bentuknya keren dan unik banget sih ini, yang dimana skin loot box ini memiliki bentuk setumpuk emas batangan yang ditambah dengan desain karakter Manihas dan tulisan Balecao. Serta ditambah dengan desain setumpuk uang dolar yang diikat dengan tali berwarna merah di bagian samping dari skin ini Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah Yang ketiga ada dua skin terbaru dari tas atau backpack Yang pertama ada skin tas ransel manihes. Ini untuk tampilan dari level satunya Ini untuk tampilan dari level 2-nya. Dan yang ini adalah tampilan dari level 3-nya. Untuk desain tampilan dari level 3-nya ini keren juga nih. Yang dimana skin tas ini memiliki desain logo bertema manihes Yang terlihat kepenuhan atau tidak muat lagi untuk diisi dengan emas atau dolar. Lihat tuh sampai tumpe tumpe dan dikabarkan sekintas ini tuh akan hadir pada event Mission berhadiah terus yang kedua ada sekintas manisef yang dimana untuk level satunya memiliki desain bentuk seperti koper berwarna merah yang dipenuhi oleh emas dan uang dolar dan ditambah dengan desain tulisan Profesor di bagian depan dari skin ini terus yang kedua memiliki desain bentuk layaknya mesin ATM bertema money has, dengan desain tulisan Profesor dan uang dolar yang didesain seperti keluar dari mesin ATM tersebut dan untuk level 3 nya memiliki desain bentuk menyerupai brankas yang berisi emas dan uang dolar Terus ditambah dengan logo kepala karakter Manihas dan tulisan Bela Cau di bagian samping dari skin ini. Dan dikabarkan skin tas ini tuh akan hadir pada event Web Mission berhadiah. Yang keempat ada skin terbaru dari glue wall Untuk desain tampilan dari skin ini tuh kece parah cuy. Yang dimana skin Gluewall ini tuh terlihat seperti terbuat dari besi gitu. Dan ditambah dengan desain pintu atau bukaan pada berangkas gitu, berwarna kuning keemasan. Serta desain logo kepala manihes yang ada di bagian samping kiri bawah, baik itu dari depan atau belakang. Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event top up berhadiah atau pada event shop. Yang kelima ada skin terbaru dari kendaraan mobil lambo. Untuk desain tampilannya, udah sih mewah banget nih, cuy. Yang dimana skin ini memiliki desain warna dasar oren, terus ditambah dengan desain tulisan belacau di bagian depan, terus desain turbo atau nos, dan desain mewah cahaya lampu depan. Dan ditambah lagi dengan animasi lingkaran dan percikan atau aura cahaya di bagian ban berwarna kuning keorenan. Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event top up berhadiah kurang dari 200 diamond atau pada event shop. Yang keenam ada skin terbaru dari senjata panci. Untuk desain tampilannya boleh-boleh nih cuy, yang dimana senjata panci ini terlihat seperti dilapisi oleh uang dolar manihes di seluruh bagiannya. Um, unik sih unik unik unik unik dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event mission berhadiah to exchange yang ketujuh ada dua skin terbaru dari senjata vector dan woodpecker yang pertama ada skin terbaru dari senjata vector wih keren parah sih cuy dengan desain warna kuning keemasan dan logo kepala manihes Terus, yang kedua ada skin terbaru dari senjata woodpecker. Widih, keren banget, cuy! Animasi up ya kan? Terus, terdapat animasi hologram juga berbentuk uang dolar, terus logo kepala manihest, dan tulisan Tokyo. statistik dari kedua skin ini tuh masih dirahasiakan oleh pihak garena jadi kita tunggu info lanjutnya ya cuy Oke okay. yang kedelapan ada skin terbaru dari surboard untuk desain tampilannya udah tidak bisa diragukan lagi sini dengan desain layaknya tumpukan atau tumpahan uang dolar gitu dan ditambah lagi dengan adanya animasi hembusan angin yang menerbangkan beberapa uang dolar Dan dikabarkan skin ini akan hadir pada event shop atau pada event top up berhadiah Yang kesembilan ada beberapa token pada event spesial money has part 2 Ini untuk tampilan dari token yang pertama Ini untuk tampilan dari token yang kedua Ini untuk tampilan dari token yang ketiga Dan yang ini adalah tampilan dari token yang keempat Yang ke kesepuluh ada tampilan item random rewards Yang biasanya kalian bagikan atau temui saat kalian berada di pulau tunggu dan kalian bisa mendapatkan item ini pada event login, terus event mission, dan pada event web. Yang ke-11 ada full tampilan dari pin spesial event money has, yang dimana kalian bisa mendapatkan pin ini pada event mission berhadiah. Yang ke-12 ada background dan avatar baru. Ini untuk tampilan dari backgroundnya. Dan yang ini adalah tampilan dari avatarnya Yang dimana kalian bisa mendapatkan background dan avatar ini pada event login atau pada event mission to exchange Yang ke-13 ada tiket Lucky royal Special Money has, Yang dimana tiket ini berfungsi untuk ngesepin pada event Lucky royal untuk mendapatkan set bundle Money Hash Yang ke-14 ada full tampilan dari emote Endless Bullet Nah kan bener apa kata gue, emot ini tuh akan memperlihatkan seseorang yang sedang memegang senjata di balik dinding perlindungan seperti tentara di medan tempur gitu. Dan dikabarkan emot-emot baru spesial event Manihas kali ini akan ada yang dirilis pada event Top Up berhadiah dan ada yang dirilis pada event Shop bertoken. Yang kelima, ada bocoran inkubator bandel terbaru Jadi, inkubator bandel kali ini memiliki nama Geometric Shock yang artinya kejutan geometris Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa yang namanya inkubator selalu memiliki versi atau tingkatan di setiap hadiahnya Yang pertama, ada set bandel metalik Circulic dengan desain warna putih yang ada di urutan paling bawah untuk desain tampilannya simple tidak banyak animasinya tetapi keren Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jubah dengan desain lingkaran angin di bagian lengan kirinya Terus ada skin celana, skin sepatu, skin rambut berponi panjang Dan tambahan skin penutup wajah dengan desain logo lingkaran yang terlihat menyala berwarna putih dan set bundle inkubator ini cuy bisa kalian gunakan atau pakai pada semua karakter baik itu cowok maupun cewek. Berikut adalah tampilan set bundle metalik sirkalik pada karakter cewek. Rumornya harga dari set bundle ini adalah satu blueprint dan dua batu akik. Yang kedua ada set bundle sunrise triolik dengan desain warna kuning. Untuk desain tampilannya masih sama dengan set bundle yang pertama. Cuman yang berbeda di sini hanya dari segi warna, motif bandel, dan animasi hologram berbentuk segitiga yang ada di bagian belakang atau punggungnya Serta desain logo pada skin penutup wajah yang menyala kuning berbentuk segitiga Dan berikut adalah tampilan set bandel Sunrise Triolik pada karakter cewek Rumornya harga dari set bandel ini adalah 2 blueprint dan 4 batu akik yang ketiga ada set bandel ultra quadrolik dengan desain warna ungu. Untuk desain tampilannya masih sama seperti set bandel yang kedua, cuman yang berbeda di sini dari segi warna dan animasi hologram berbentuk segi 4 atau belah ketupat atau wajik kalau orang Jawa bilang di bagian belakang atau punggungnya. Dan berikut adalah tampilan set bandel ultra quadrolik pada karakter cewek. Rumornya harga dari set bandel ini adalah 3 Blueprint dan 6 Batu Akik Dan yang keempat ada set bandel Mega Hexalik dengan desain warna merah Yang menjadi hadiah utama dari Inkubator Geometric Shock ini Yang membedakan set bandel ini dengan set bandel lainnya adalah Pada desain warna, motif set bandelnya, terus animasi kayak listrik-listrik berwarna merah Membentuk lingkaran di bagian lengan kiri dan belakang Dan desain serta animasi pada bagian skin penutup wajahnya Dan berikut adalah tampilan set bandel magma hexalik pada karakter cewek Rumornya harga dari set bandel ini adalah 4 blueprint dan 8 batu akik Gimana? Tertarik mengoleksi semua atau salah satu set bandel ini gak cuy? Yang keenam, ada info weapon balance yang tertinggal, yang dimana pada update kali ini nyatanya senjata Groza mendapatkan buff pada armor penetration. Wih, bakalan cepat menghancurkan face musuh nih kalau gini ya kan? Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian.